dan berita astronomi lainnya, peneliti dari Kyoto University dan Kajima Corporation mengajukan tawaran yang menarik agar manusia bisa hidup di bulan dan mars. Sebuah bangunan tinggi, artifisial, anti-gravitasi yang dibangun di bulan dan mars, diyakini bisa membuat manusia bisa hidup di dua tempat itu, seperti halnya berada di bumi. Gedung yang dinamakan Lunar Glass itu nantinya akan menghasilkan efek anti-gravitasi. Jika di bulan disebut Lunar Glass, maka bangunan yang sama akan dibuat di Mars dengan nama Mars Glass. Gedung itu sendiri direncanakan akan memiliki tinggi 400 meter dan lebar 100 meter. Sepanjang waktu gedung tersebut akan berputar guna menghasilkan efek gravitasi sebesar 1G. Gedung itu juga bukan gedung biasa karena dikelilingi air, tanah, dan pepohonan. Hal itu dilakukan agar terbentuk biomamini mini dengan siklus air dan karbon untuk menopang populasi manusia. Para peneliti memprediksi pembangunan fasilitas ukuran penuh lunar gelas akan memakan waktu sekitar 100 tahun. Namun, sebelum sampai ke sana, mereka akan membangun versi sederhana Lunar Glass pada tahun 2050. Diketahui, gaya gravitasi bulan sekitar 16,6 persen gaya gravitasi bumi, sementara gravitasi di Mars mendekati 38 gaya gravitasi bumi. Nah, Begitulah penjelasan singkat terkait Jepang akan bikin gerung tinggi anti-gravitasi di bulan dan Mars agar bisa ditinggali manusia. Selanjutnya, jangan lupa untuk menekan subscribe dan men share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.